Halo sahabat Alma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana untuk mencari warna. Nah, ini saya menggunakan website webreschool.com. Pada bagian paling bawah ada color picker. Kalau diklik, nah teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada berbagai variasi warna yang kita bisa gunakan untuk uh, heksanya juga sudah ada jadi teman-teman ketika nanti akan mencari warna yang diinginkan itu bisa menggunakan informasi dari color picker ini kemudian untuk saturation juga banyak variasinya ya ini heksanya sudah disediakan nah nomor hexa itu berasal dari RGB, red, green, blue ini ya teman-teman. Paling maksimal itu di angka 255. Kemudian untuk yang paling minimalnya, paling kecilnya itu 0. Jadi kalau misalkan muncul di heksa itu 255, 0, 0, ini RGB. Maka konversi ke heksanya itu FF, 0, 0, 0, 0. Jadi kalau teman-teman mau warna yang lain, ini bisa dirubah misalkan menjadi oranye seperti ini. Warnanya itu berarti secara RGB-nya 255.147.0. Nanti di menjadi ff 9300 Nah ini siapa tahu warnanya ingin yang lebih bervariasi bisa menggunakan color picker ini. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.